mudah-mudahan tidak ada yang membalikkan fakta ini sebab kalau jalan tu dia lihat orang pengalih uh -huh. dia ladang orang pengalih jumpa di popet orang pengalih diubah menjadi kalau paku pecah belimbing tempuh atau tiga anak dia paku, penaikan biarlah atau tunggung ke kampung tidak mati minasak mudah-mudahan <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, malam kembali lagi bersama kami di channel The Dizet Official dengan orang yang sama tapi dengan topik yang berbeda. Nah, pada malam hari ini kami sepakat ingin membahas tentang salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Gunung Buku. Bahkan tradisi ini juga ada di berbagai wilayah, ya. Apa itu? Yaitu kegiatan memanjek batang pinang. Kan seperti itu, toh, ya. Nah, kegiatan memanjek batang pinang ini pada saat ini mungkin kita uh, tidak tahu apa makna di balik uh, dari kegiatan memanjek batang pinang tersebut. Nah, Alhamdulillah, Datuk kita, Datuk Adwar berkesempatan dan berkeinginan untuk menjelaskan kepada kita bersama. Makanya beruntung sekali kita yang masih setia menonton di channel DDBZ Official. Nah, baik kita mulai ya. Eh, uh, Datuk. Setiap acara uh, baik itu acara 17 Agustus ya, pemerintah ataupun acara keagamaan ataupun acara uh, adat selalu dihiasi dengan memanjik batang pinang. Nah, bagi kami yang uh, generasi yang muda sekarang ini tentu tidak tahu ataupun sejarah bagaimana kegiatan ini bisa terjadi. Kenapa? Kenapa memanjat batang pinang disebut acaranya? Kenapa tidak memanjit batang kayu ataupun batang uh, apa uh, kelapa, pisang dan lain sebagainya? Nah, bisa kita uh, jelaskan, Dato'? Uh, bismillahirrahmanirrahim di awal kata. Mm -hmm. Assalamualaikum pembuka salam. Salam khusus untuk para pendengar yang had yang hadir yeah. yang menanggung uh, acara pagi ini yeah. yeah. si malam juga bahas bahasa saya ngajem pemula yang salam satu sambas sambas susun jadinya sepuluh ada pun sambat khususkan nyampang kok ador cadi panjang jadinya mama dengan nomor dua yang, yang menanggung dalam kok mm -hmm. sebab yang akan kami bahas malam kok adalah bagian dari adat pembagian oh, adat ya Nyampang ada yang tinggal selasa yang tak pepe, tolong dibetulkan. Ya baik. Mata, <laughs> ya, ya. Kami ko bukan orang pandai, kalau lagi penjawab sekali. Baik. Baik. baik. Sos dengan pertanyaan tadi, uh, apa dia ada nak batang kambium kan panjang, batang pinak? Iya. Uh, sepanjang kami temu, uh -huh. sebelum mengacu pada syarat kenapa batang Pinang panjang? Di dalam adat yang menjadi syarat di dalam nikah uh perpelompet, -huh. kau laki-laki adalah diibaratkan dengan pinang. Uh, Adapun <coughs> mengenai asal pinang, pinang tu yang tumbuh di lain perseragian, yang batangnya lingkar-lingkaran, uh -huh. buahnya juluk-julukan, daunnya melambayat. Uh -huh. Lasa tahun tupai malili, laku seladang makunya laku. Sampai ke bumi kau dulu menjadi pinas. Sementara uatnya menuju ke Suruhgo menjalur sampai ke Madinah. Mm Hama -hmm. ah, kau sitnyok, tegalah. Jangan berdina bagi darul Adalah untuk mengajak pemimpin di batin Rasulullah mengajak foto untuk ke Suruhgo. Mm -hmm. Kenapa di Pinang sebanyak kau tumbuhan? Biarlah mudah, biarlah ku. kalau di bawalah yang nak wajib adalah pinang Dia tengok arti pinang so -so. Allah Ta'ala menyebabkan arti, dia tengok Putih Oh, putih Ya, eh, putih, nah, putih. Yeah. Bersih Ya yeah. Jadi, sehubungan dengan acara ajaran pinang uh -huh. Maka dulu kalau dalam rangka pendidikan Memang tidak ada Malu. Lalu tidak ada dunia pendidikan ke Di adat, di agama ke lah Ya, yeah, ya yeah. Makanya Para Kenji kawan para pemikir adat yang kia beberapa singgung mbak di dalam adat memberikan penjara untuk mencari pemimpin bagi yang masing-masing sehingga alhamdulillah sampai sekarang kok masih ada toga ompek bakal lobbyo yeah. petang pinang. Yeah, yeah. Adapun tujuan itu juga satu saja terayong dia uh, buahnya yang mewah main kemudian dia gerintangan yeah, yeah. itulah sebuah perjuangan untuk mencapai uh, yang keindahan itu butuh perjuangan. Betul. Nah perjuangan itu perlu iya. sama Nah kalau dulu lanjut debeng yangko adalah untuk mencari pemimpin yang handal oleh kaum adat. Oh iya berarti dulu itu bisa jadi mamak-mama -mama itu ingin menengok calon pemimpin dalam pasukannya ketika ini mau lanjut debeng tadi itu. Ya? Betul. Nah, lanjutkan. Nah. Kemudian sekarang lagi mulai. Nah. Kau sama, mat sampai ikut, jalan menyalang di pijak pengurus LPKT. Hmm. Kalau seandainya cucu penakar yang lop PKT, kau jami pucuk, jami sodok, itu mulai ditibur, disapu dek mamaknya. Okay. Mulai dari mamak soko, mamak Rembagu -mama langsung ke soko. Disapu. Berarti ikut, alu bisa dilulen dulur dilu dilu salang kaki, nisan ceng di dalam. Agak ada apa kata serakah tu? Ah, tamak. Ah, tamak. Ayah. Nah, kemudian timbul ada rakyat diambil pucuk uh -huh. terkenal dari kawan-kawannya yang sejak tadi yeah. banyak orang yang menengok, dibagi dibagi, iya biar rakyat-rakyat uh -huh. nah, disitulah nilai mama Aiko bisa di dalam sancang uh -huh. ya, tinggi sancang di dalam yeah. dalam istilahnya, menyalam sampai ke dasar menjadi kawasan pucuk juga di di dalam kawan-kawan adat uh -huh. nah kalau kini diubah oleh penjajah Mm -mm. Kenapa? Karena pencarian dulu, nyu tau ikut pencarian pemimpin Takutnya akan hadir pemimpin penyandang mm -mm. di untuk yang bisa mengalahkan ya, atau mengancam. Maknanya diulan jadi bulan sampai saat itu. Sehingga oh. banyak arti yang negatif yang orang tahu kan, sampai saat itu, tapi artinya positif ya. berdasarkan apa balut yang betul pinang tadi. Okey, artinya. Uh, merupakan suatu ancaman dahulu di zaman Belanda menjajah Indonesia di acara memanjat batang pinang yang sebelumnya digunakan untuk mencari calon pemimpin dari suku tadi. Mm -hmm. Nah, ketika Lantai. ada kekhawatiran uh, Belanda, maka dirubah menjadi hiburan sebuah hiburan, hiburan. hiburan. dan mungkin diselipkan dengan cerita-cerita yang negatif, betul ya? sehingga banyak yang tidak mengetahui mm -hmm. karena itu merupakan satu hiburan tapi pada dasarnya adalah untuk menghadirkan pemimpin sana berdasarkan dari alam terkombangnya manusia okay. nah, di luar biasa tadi lah makna yang tersimpan di dalam memanjut petong pinang baik baik baik nah e, di dalam proses pembuatan tadi tuh iya kan e, gotong royong dari awal nah, macam mana dulu tuh? Kalau dulu untuk mengumpulkan hmm. ya, untuk mengumpulkan masa itu di -di -di susah. Mbak becik orang adat melaki ke batu mancok jalan tiap. Hah. Hmm. Hmm. Hmm. Jangan ke malak lah. Nah, Ingok nampang lagu pun susah. Iya yeah, iya. Yeah. Bila cewek waktu nalami. Heeh. Uh, ah uh, itu uh. kalau dulu namo sudah dalam pas ayayo, sudanyo uh, itu tetap akan diadakan si itu di acara jalan jalan di dalam adat. Iya. Yeah. Jadi dulu uh, Kau memperbandingkan dengan keadaan kini itu ya. Eh? Dulu oh, batang pinang kau persukuan gitu, bukan pemerintah atau bagaimana dulu? Kalau dulu sih si pemerintah malah dijajah. Persuapan. Oh persuapan masih. Ah, jadi oh. siapapun kalau yang begini kau bisa uh -huh. untuk mengambil batang pinang itu. Karena tidak menyalahkan untuk jadi kegimuran karena banyak tontonan, Cuma pada dasarnya itu adalah bagian dari adat untuk mencari pemimpin di dalam adat oh, oh, untuk membina cucu penakar untuk menentukan secara psikologis bagaimana karakter dari cucu penakar iya iya iya iya iya cuma tuh cai yang bijaksana mamak lo kepon penakar baik, baik. jadi ap, apalagi uh, hikmah ataupun makna dari majik batang pinang tadi yang belum mau sampaikan coba? makna maknanya tuh cipan pinang tuh menghidupkan gotong royong gotong royong Men menghidupkan teroyang, kerjasama uh -uh. dengan mewujudkan pemimpin yang adil di dalam adat uh -huh. yang tahun itu, dia nyuguh biang tambah koncil putih uh -huh. dalam istilah mempunyai dasar yang tidak jauh menyimpang dari ketentuan adat uh -huh. yang dasarnya itu kalau paku, kacang belimbing, campung dilenggangkan oh, oh. anak di panggung penakan dibimbing uang kampung di oh oh oh iya iya iya tapi kalau seandainya mudah-mudahan tidak ada yang membalik tempat tadi sebab kalau jalan itu dia lihat om di om peladang nah cupak dipopek di uh, uh juga jadi kalau paku kecambal ini hmm. am orang boma ketiga hmm. anak je paku pernah kan dia datang miung ke kampung macam di binasoh <laughs> <laughs> mudah-mudahan ada yang macam gitu ya, insyaallah itu ya ada lagi tu, tentang Batang pinang tadi kembali ke tiga teman batu pinang yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan ini pesan pesannya pesan jangan ya. pesan adanya tukar pikiran penjelasan walaupun uh, kami bukan yang pandai mm -hmm. uh, pada hadirin yang jangan jangan jadikan batapinang itu arti yang negatif, penuh baik iya uh. iya, Jadi sekali ya. dengan dasar itu arti positif uh -huh. kunci dengan dasar tadi ya, karena ada satu syarat s.a.w. pinang tadi itu ingat huwiknya menjalau ke huwiknya menjalau sampai ke menuju suruh uh boh -huh. sampai ke meninat nah, ingat yang di meninat itu Rasulullah uh -huh. nah itu maksudnya dalam pokok. Jadi arti negatif segala macam tu, sesuai perkembangan memanglah diubah dari para penjajah dulu masalah, dengan tujuan jangan ada pemimpin yang andal sebab kalau dulu tuh yang tampil di adalah agama dan tokoh adat. Oh baik bisa kami simpulkan dari uh, pro, uh, pembicaraan kita tadi bahwa ternyata kegiatan proses memanjat batang pinang yang sekarang ini sebenarnya dahulu murni ya banyak nilai positifnya dan digunakan oleh datuk-datuk mereka untuk menilai generasi-generasi uh, yang pada saat itu apakah hatinya mereka bersih, ya suci dan mau bekerja sama, ya dan mau berbagi untuk bakal dijadikan uh, sebagai seorang pemimpin maka dengan cara memanjat batang pinang ilah mereka menilai anak-anak tersebut di dalam adat di dalam adat mungkin itu dulu sedikit pembahasan kita pada malam yang berbagai ini khusus tentang Proses memanjik batang pinang, semoga kita uh, tercerahkan dengan proses pembicaraan kita ini. Dan pada akhirnya, kita uh, tidak uh, berpikir negatif tentang kegiatan uh, manjik batang pinang. Begitu, tuh ya? Kemudian, ah, ada di lagi, dokter. Akhir maklum, di lidah tidak bertulang, hanya mulut terlalu Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Memang bukan orang pandai Memang maaf uh -huh. yang sebelumnya Dan kami akhir juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan di lain waktu, menurut panjang uh -huh. Di papuk bahasa lain Kita, kembali lagi, kita ya. kembali lagi Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh